Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lestlar Lovers dimanapun Anda berada kembali di Fatifi hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Lewat unggahan terbarunya Om Izhar Baru saja mengunggah postingan foto bareng Lesti dan Rizky Villar. Masya Allah pagi-pagi sudah mendapatkan vitamin bahagia nih Dan outfit Bunda Lesti semakin kece banget ya Penampilannya pun semakin hari semakin cantik Masya Allah sehat-sehat selalu ya untuk Lesler dan keluarga besar dan di postingan ini pun, salfok dengan ekspresinya Papa Bilar tuh, yang fokus menatap kamera, Masya Allah. Di postingan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar. Assalamualaikum Selamat hari Senin, semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Doa dari Om Izhar untuk semuanya, semoga selalu sehat dan kebahagiaan, semoga selalu menyertai kita semuanya. Amin. ya alamin. Dan kita lihat juga persahabat jadi di slide kedua ini Salfok dengan tangannya Bunda Lesti dan Papa Bilar Masya Allah Leslar selalu menunjukkan keromantisan dan kemesraannya Semoga rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun tentunya banyak tanggapan komentar Dan respon yang diberikan oleh Leslar Lovers Kita simak persahabat ya semua warga Konoha, salfoknya dengan penampilan Bunda Lesti Kejora dari "Aku Nurko 2583). Alhamdulillah, dapat vitamin, Masya Allah, manis banget tuh versi luar biasa. Dan ada juga komentar dari nama Ayah Angel mengatakan, "Masya Allah, cantiknya Bunda." Semua salvo dengan penampilan Bunda Lesti ya, yang semakin hari semakin tambah cantik. Ada juga tanggapan komentar berikutnya dari UniPeng mengatakan Masya Allah Bapak bersama kedua anak kesayangannya yang soleh dan soleha semoga Pak En dan keluarga besar Leslar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dijauhkan dengan orang-orang yang tidak baik dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama Leslar Amin robbal Alamin ini doa baik yang tulus diberikan dari salah satu sahabat Leslar semoga doa baiknya diijabah dan terkabul Amin Berikutnya, persahabat disimbak juga. Ini ada momen spesial saat Aeza diwawancara wawancara di akun YouTube-nya, Persahabat ya. Ini mengungkap soal abang Fatih nih Aezza, persahabat. Ternyata abang El itu takut lihat kumis. Wah, wow, masya Allah banget ya. Ini keterangan dari Aeza langsung. Dan Aenza ini rela cukur kumisnya demi BBL. Masya Allah banget ya, lucu dan sangat menggemaskan Abang Fatih ternyata. Itu takut melihat kumisnya Aenza. Masya Allah gemes dan sangat lucu sekali Abang Fatih. Memang di acara malam party di malam minggu persahabat ya saat perkumpulan alumni Lida dan DA. Baby L menjadi pusat perhatian Banyak orang Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Ada kalimat caption juga yang dituliskan Walah Anak gua takut kumis Kamu lucu banget sih nak. Katanya tuh ya Ini ngakak banget ya Bang L ternyata takut kumisnya Masya Allah Dan ada juga tanggapan komentar ya, Di postingan ini dari akun Tutik Yudiono mengatakan Wah gimana kalau papanya kumisan, pasti nggak mau digendong papapnya tuh katanya ya <guluh> Papa Bilar sih ini rajin potong kumis persahabat ya, cukur kumis Dan eh, BBL nggak takut sama Papa Bilar Kita selalu mensuport yang terbaik untuk keluarga besar Idola kesayangan kita Kemudian persahabat ya, sekitar mengingatkan kembali Jangan sampai lupa memvoting Bunda Lesti di Telkomsel World 2022 karena dukungan kita diharapkan sekali, semoga semakin kompak dan solid. Waktu tersisa bersahabat, ya di info ini tinggal 16 jam lagi. Mudah-mudahan budayasi kejuara mendapatkan piala penghargaan di kategori favorit solo singer. Dan selanjutnya bersahabat, disimak juga outfitnya abang Fatih. Ini fashionnya abang El nih bersahabat ya perhatikan dan simak. Bukan kaleng-kaleng untuk outfit yang dipakai oleh abang Fatih. Saat di acara party, silaturahmi alumni LIDA dan DA, outfit yang dipakai oleh Abang El ini merek Gucci untuk kaos Nibril Sahabat, ya, dibanderol dua ratus rupiah, masya Allah. Dan untuk baju kodoknya persahabat ya dibanderol seharga 6 juta rupiah, masya Allah. Mudah-mudahan berkah berkah dan selalu diberikan kelancaran rezeki idola kita. Dan mudah-mudahan juga persahabat jadi ya, rezeki idola kesayangan kita itu nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian persahabat ya siapa yang sudah nggak sabar menyaksikan bunda lesti di acara dangdut 5 masya Allah banget ya ini sebentar lagi acara akan disiarkan di Indosiar. Doakan juga semoga Bunda Lesti sehat dan selalu bisa menampilkan penampilan terbaiknya di acara Dangdut Akademi 5. Pasti warga Konoha kangen banget ya untuk menyaksikan penampilan Bunda Lesti di atas panggung Indosiar. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.